Sinetron jodoh wasiat papi bersahabat ya Yang mana tentunya spesial banget nih Dihadirkan spesial Lesti dan Rizky Bilar Bersahabat ya kita lihat nih Tentunya melihat pemandangan tatapan wajah Tentunya dari Lesti dan Rizky Bilar Membuat kita semakin tentunya bahagia bersahabat ya Kita awali tentunya Uh, di sini kita lihat persahabat jadi ya dede Lesi tiba-tiba datang nih uh, tentunya ke tempat ruang makan ya persahabat ya kita lihat tuh dede Lesti kejora yang memakai hoodie dan tentunya pandangan tak luput dari bang Arvan yang tentunya masih teringat dengan masa lalu persahabat ya yang pertama kali tentunya bertemu dengan si cantik Lesti kejora persahabat ya tuh tentunya mengingatkan ke masa lalu Arvan persahabat ya Wow tentunya hanya bisa tercengang aja Dan melongo persahabat ya Arvan tentunya memandangi dan tentunya mengingat ke masa lalu ya Dengan dedek Lesti Gejora Dan tentunya ke selanjutnya persahabat ya Tentunya Arvan masih mengingat nih bahwa tentunya pernah merasakan jatuh cinta persahabat ya Kepada dedek Lesti Gejora yang tentunya berpenampilan yang sangat cantik dan anggun sekali persabat ya membuat hati Arfan berdebar-debar Sahabat ya di sisi lain kita Sahabat lihat bahwa Leslie kejora ternyata sudah punya pasangan yakni Rizky bila Sahabat ya di situ kita lihat Lesti menunjukkan kemesraan dan kekiutannya nih di depan Arfan Sahabat ya. Aduh, bikin gemes, bikin tentunya bahagia banget para pemirsa persahabat ya Tentunya kita lihat juga postingan ini Bang Rizky Bilar memeluk dan merangkul lesik Gejora Di depan banyak orang nih, persahabat ya, sedang di meja makan tuh Bang Arvan hanya bisa tertunduk diam Yang mana tentunya hanya bisa menyaksikan Kemesraan Lesti dan Rizky Bila di depan matanya para sahabat ya Ini membuat hati Bang Arvan kayaknya tidak tenang para sahabat, ya Di sisi lain juga tentunya Bang Arvan masih tentunya menyukai dedek Lesti kejora Kita lihat Pak sahabat ya ekspresi dari Bang Arvan nih Membuat kita tegang banget melihatnya para sahabat ya Mudah-mudahan saja tentunya ini adalah kejutan spesial bahagia buat kita semua para fans khususnya Lesla Lovers Bakal ada keseruan, kejutan spesial buat kita semua Untuk berikutnya persahabat Jadi selain tentunya tiba-tiba Bang Arfan kita lihat nih Beranjak dari meja makan persahabat ya ada apa? Kini makin seru banget nih persahabat jalan ceritanya Jangan lupa saksikan Tentunya jodoh wasiat Papi yang akan segera tayang Persahabatnya di channel Youtube dan Instagram Tuh tentunya sudah diingatkan oleh Papi Putra Siregar Di akun Instagram pribadinya Ini spesial banget episode Lesti dan Rizky Bilar Pastinya bakalan seru Bakalan banyak sekali kejutan yang akan dikasih kepada kita semua Para fans ini tunggu saja tentunya kelanjutannya hanya di channel youtube nya Fapi Putra Sregar, sahabatnya. Ini informasi di sore hari ini tentunya tentang spoiler Jodoh wasiat Fapi. Bagi tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.